Siapa nih dari kalian yang suka janda? Apapun itu, mungkin salah satu dari kalian menyukainya bukan? Oke, kita mulai videonya Pedang tuh cantik dan aduhai ini siapa yang gak mengenalnya? Wika Salim, jawa cantik ini di awal kemunculannya di panggung hiburan memang udah mencuri perhatian kaum laki-laki Dan baru-baru ini, Wika Salim mengatakan bahwa doi ini menyandang status janda di tahun 2018 dengan body yang benar-benar membuat laki-laki pengen ke kamar mandi, pasti cinta mata di sana, pengen banget jadi pacarnya, bukan? mana manado satu ini ditaruh ribuan, sering banget nongol di tv-tv Indonesia. Angel karamoy si cantik nama pesona ini, meskipun diizinnya yang udah menginjak kepala tiga, tapi keseksian jadah cantik satu ini gak bisa dielakkan lagi. Dengan postur tubuh yang dikagumi kaum pecinta janda, pasti Angelina Ramee masuk menjadi nominasi janda paling seksi. Selegram Imbit 1 ini pasti hampir sebagian orang mengenalnya bukan? Salmafina Sunan Selegram Imbit 1 ini di usianya yang masih sangat muda ternyata dia ini udah mengandang status janda tim Dan di tahun 2019, Salmafina sempat membuat heboh karena alasannya untuk tidak memakai hijab menjadi kontroversi dan yang sama, Do ini jika ketahuan berada di salah satu tempat hiburan malam, dengan wajah yang benar-benar imut banget, siapa sih yang gak pengen mengenal lebih dekat janda imut satu ini? yang tercantik serta selubung sat ini benar-benar menanjakan mata kaum laki-laki yang melihatnya. Anjelali cewek cantik yang udah berumur 32 tahun ini selain cantik doi ini juga seksi banget Gak heran kalau doi ini sering dicap sebagai janda seksi Dengan tubuh yang profesional dan senyum yang manis banget Angelali pasti jadi incaran bagi orang janda cantik Masuk ke urutan kelima dan tercapit yang banyak dikagumi kamar laki-laki. Doi ini adalah ketisaran. Cewek blasteran di satu ini memang udah seharusnya digilai kamar laki. Meski di umur yang gak ada lagi, tapi Katie itu tetap pesona bukan? Jika wajah wa jelas terantas di kamar laki, pengen banget meminangnya. Yang cantikan sama bulan jawa tengah ini buat anak sembilan puluhan gak mungkin gak ada yang mengenalnya nama Uba, cewek beli terang cantik ini di usianya udah menginjak 39 tahun, kecantikan cewek satu ini benar-benar gak bisa dianggap remeh dengan tubuh yang membesona, maka Uba cocok banget dinobatkan sebagai janda cantik dan tentunya seksi banget Nah, belakang itu bukan 6 janda paling cantik dan tentunya seksi banget Pilihan kalian yang mana? Terima kasih dan menonton video ini